Kali ini saya akan ajak teman-teman sekalian ke galeri bonsai kelapa di lantai Atwo. Ini sudah lama, sudah lama sekali. Saya bersi bersih, agak nggak terawat. Sekalian mungkin nanti saya akan uh, beri contoh nah, bonsai kelapa mana yang kan kira yang harus perlu dipotong dan atau harus dipotong habis. Waduh, ini ini ternyata rupanya sudah sudah lepas. Tempurungnya sudah lepas. Ini seperti ini biar tidak kuncupnya tidak meninggi. Ini harus disayat namanya. Disayat hari mendung. sudah. salah satu yang saya potong habis. nggak nggak perlu ragu kita potong aja begini. Nah. tapi nggak ada salahnya kita tutup kita tutup biar tidak kena air apalagi lagi hujan nah, kita tutup begini. nah oke nah, mungkin akan aja teman-teman sekalian ke. tadi saya sempat bersih-bersih saya cuci pakai sunlight nah ini semua kan sudah ini hasil dari dari dipotong nanti bakalnya daunnya kecil potong aja yang penting jangan sampai patah tengah ayo kita ke, ke taman bonsai lagi. sedang mempersiapkan pesanan bapak Anton sama bu, bu, bu dokter ini salah satu contohnya. Nah ini yang dipilih Pak Anton ya. Mungkin ini Pak Anton ya yang dipilih ya. yang penting mungkin ibunya diajak aja bu dokter diajak nanti suruh pilih masih banyak. Salah satunya juga bagus. ini gilik ini ini judulnya kecil-kecil jatuh cinta. Ada <laughs> lagi ya. Sayangnya hari hujan. Ini yang sudah lepas lepas batoknya. Ada lagi Nah itu, mangga kecil-kecil jatuh cinta juga. Nah ini kemarin sempat jatuh jadi patah untung tidak patah tengah mungkin kalau patah tengah mati dia intinya perawatan bonsai harus selalu uh, disayat tengahnya ini ditaruh di meja tamu juga bisa, tapi kalau terlalu berat dari ya, pot yang tangan. Oh. Contoh-contoh lain bisa bisa di kamera. Sangkanya ini mainan, sangkanya mainan. Ini benar-benar hidup, benar-benar kelapa hidup. Tapi kalau disengaja batoknya dilepas sengaja bisa mati. Ini secara tidak sengaja, memang memang kuasaan Allah, dia hidup cukup cukup unik cukup unik dia hidup. Ada lagi ini, ini cuman hidup di dua akar ini. Kalau batoknya itu udah nggak ada nutrisi, udah nggak ada nutrisi, tapi tetap hidup. Sebenarnya asal asal dipegang, dengan, dengan kekurangan air, berapa ini tetap hidup. Oh, ada lagi ini. Salah satu cara saya mencangkok akar, ini rupanya akar sudah panjang, sudah saatnya kita bongkar karena sudah tembus. Sudah tembus ini, nah, saya bongkar secara perlahan, ya. hidup dia ini kita bersihin aja serabutnya ini caranya cukup gampang cuman ditarik begini enggak akan mati kelapa ini enggak akan mati cara perlahan Tak urut secara perlahan, jangan sampai. Ini perlu jari-jemari yang yang halus, jangan kasar. Nah, masuk. Nah, dia sekarang sudah enggak di media air lagi. Oh, satu lagi ini, ini udah udah hidup. Kita copot aja, biar nampak rapi. kelapa itu kita membuat bonsai kelapa itu intinya asalkan memang kelapa itu sendiri masih ada batoknya berarti kelapa itu masih menyimpan nutrisi dia nggak akan mati nggak akan mati nah ini kira-kira ini kalau sampai pecah daun pecah daun dengan modifikasi model begini bisa sekitar 3-4K memang sekarang ini cenderung masih agak sepi seperti ini kadang booming kadang kadang tenggelam kalau pas booming-boomingnya begini ini bisa laku sekitar 3-4K apalagi contoh yang lain ya ya seperti ini ini sudah tidak dikhawatirkan lagi mati walaupun batoknya ini mungkin dipotong udah nggak akan mati contohnya ini sudah ada botok. ini kemarin sempat jatuh jatuh untuk nggak patah kalau patah bagian tengah ini mati positif mati pasti membusuk dia karena ini salah satu motivasi para teman-teman